All dreamers balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Sagittarius dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Sagittarius kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan kita bacain dari sisi percintaan ya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 dari kartu di sini ada tiga kartu untuk kamu. Pertama di bagian kiri ada kartu damper. Kemudian uh, angkanya itu ada angka 4. Di bagian tengah ada kartu Eight of swords 8 pedang. Kemudian di bagian kanan ada the fool ya dengan angka 0. Di sini aku lihat uh, the fool ini yang lebih memancarkan atau yang lebih menarik perhatian adalah angka nolnya dan dari mataharinya gitu ya. Kayak menyinari gitu kan, menghangatkan ya. Di sini ya aku lihat karena dia bukan di atas puncak kepala banget berarti uh, di jam-jam 9 gitu ya. Di jam-jam 10 masih masih bisa gitu ya, masih masih sehat gitu kan cahayanya ya yang aku lihat di sini berarti baik juga gitu kan untuk kamu ya karena uh, cahaya matahari adalah sumber vitamin D gitu ya untuk kulit gitu untuk tubuh ya jadi di sini bagus vitamin D wow ya vitamin D gitu kan ya oke okay. kalau dari Sagittarius dari sisi percintaan kalau dari kartu yang pertama The Emperor sini aku lihat kamu ketemu dengan orang yang dia nggak bisa fleksibel, orang yang nggak bisa fleksibel, kaku, dan yang aku lihat di sini jarang banget senyum, bukan, dan kesan pertama memang kayak jutek banget nih orang gitu kan, tapi, tapi memang orangnya, ya, apa adanya sih sebetulnya, bukan, bukan ke arah dia, uh, sombong banget gitu ya, ih jutek banget sih, tapi gitu kan? nggak, tapi memang dia apa adanya kalau iya ya iya enggak ya enggak terus kemudian juga bukan tipe people pleaser ya kalau orang tipe tipe people pleaser itu maksudnya adalah orang yang enggak enakan gitu kan dan nah, ini orang ini tuh kayak dia ngomong apa adanya ya apa yang ada di pikirannya dia gitu dan masa bodoh kadang gitu kan kadang masa bodoh terhadap uh, orang lain mau mikir apa bodoh amat gitu ya itu urusan urusan orang lain mikirnya kayak gimana gitu yang penting di sini uh, kita ngomong jelas tegas yaitu udah gitu ya secara adil secara jujur gitu kan gak ada yang ditutup tutupi ya itu bagus gitu dari dia tipenya kayak gitu ya aku lihat ya dan dia nggak bisa bohong tipe orang yang nggak bisa bohong ya nggak bisa yang namanya uh, istilahnya itu kayak apa ya namanya tuh kayak uh, ngebohong ataupun mencoba-coba untuk uh, mengelabui kamu gitu ya menipu kamu enggak dia yang aku lihat enggak seperti itu ya Iya buat apa juga untuk uh, menipu kamu gitu ya karena dari status jelas banget tinggi dari pendapatan tinggi juga gitu ya dan yang diharapkan adalah dari sisi percintaan kayak gitu yang aku lihat jadi kayak buat apa, nipu-nipu gitu ya? Itu kayak nipu itu adalah sesuatu pekerjaan yang rendah banget. Itu bagi dia ya di sini dari kartu yang terlihat gitu. Pendapatnya dia kayak gitu daripada nipu ya lebih baik nggak usah lah gitu kan? Ya ngapain juga nipu-nipu? Nanti giliran ditipu, nggak mau gitu kan? Jadi kayak gitu. Ya aku lihat dia tipe orang yang mikir kayak gitu. Ya simple banget gitu, jadi dan dia percaya tentang karma juga gitu, maksudnya kayak ketika apa yang kamu ungkapkan apa yang kamu sampaikan apa yang kamu keluarkan gitu ya, untuk e, semesta, itu berarti apa yang kamu keluarkan itu yang kamu terima kayak gitu, ya dia percaya banget sama e, filosofi tersebut, ya aku lihat seperti itu ya jadi Orangnya tipenya filosofis Kaku ya Tapi kalau dari sisi percintaan ya Kaku juga sih Cuma kamu ngerti gitu Dia bukan tipe orang yang romantis gitu ya Tapi Dia setia yang aku lihat ya uh, Dia setia Dan orang-orang itu Sebetulnya bahasa cintanya kan beda ya Maksudnya kayak uh, orang-orang romantis, tipe orang yang romantis tuh kayak misalkan harus ngucapin I love you atau harus ngucapin rasa sayang, rasa suka gitu ya tiap hari terus kemudian juga meluk ataupun uh, cium kening gitu kan ya ataupun hal-hal lain gitu yang aku lihat kayak uh, menunjukkan gitu kan dan orang ini yang datang ke kamu nih tipe orang yang dia gak bisa nunjukin kemesraan gitu loh di, di luar di publik gitu ya demennya ngumpet-ngumpet demennya ya ketika kita berdua ya baru gitu bermesra-mesraan bermesra karena bagi dia kayak ketika ngeliat ih orang mesra-mesraan di publik ngapain sih gitu kan ya kayak gitu ya aku lihat jadi tipe orangnya itu memang agak-agak apa ya namanya agak-agak lurus-lurus aja lempeng-lempeng aja yang aku lihat di sini ya, nggak berbelok-belok gitu kan, ya, nggak, nggak enakan gitu, nggak banget di sini yang aku lihat. Dia tipe orang yang dia tahu maksud dan tujuan dia ngerti, dan dia tahu apa yang diomongin ya, dan maksud dan tujuannya itu ada makna gitu loh di balik itu. Ya aku lihat bukan asal doang Kayak gitu bukan tipe orang yang ngasal kayak gini kayak gini kayak gini Gitu kan ngasal jawab atau ngasal begini begini begini Dia bukan tipe orang yang kayak gitu ya aku lihat ya e, Klasik gitu kan kayak punya pendirian ya Punya pendirian dan punya prinsip yang tinggi gitu terhadap hidupnya Aku lihat seperti itu ya kalau dari zodiak di sini aku lihat kalau di emperor itu ada kaitannya dengan Aries. Kemudian juga dari Ed of sorts di sini ada kaitannya dengan Gemini, Aquarius dan Libra. Kalau dari the fool di sini aku lihat ada kaitannya dengan uh, Neptune dalam artian Pisces ya. Ada ke arah pisces yang aku lihat di sini. Oke, itu yang kelihatan di kartu Bye-bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Ya, tapi di sini kalau dari zodiak yang the emperor itu memang Aries yang kelihatan, tapi bisa juga bisa juga di sini dari uh, Leo kemudian Sagittarius, kalau dari the fool itu bisa juga masuk zodiak Pisces ya, masuk tadi gitu kan. Selain Pisces itu Cancer dan Scorpio. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye.